Halo semuanya, kembali lagi di Tokoh Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk klik tombol like dan subscribe. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai Sigma male. Sigma male adalah sebutan untuk pria yang memiliki tipe kepribadian Sigma. Dalam menjalani kesehariannya, mereka cenderung lebih mandiri dan menjalani hidup tanpa ekspektasi ataupun struktur tuntutan dari masyarakat. Sigma male memiliki banyak kesamaan dengan Alpha male. Namun, pada beberapa aspek, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya, sifat emosional, pandangan terhadap karir, kecenderungan kisah percintaan, dan lain-lain. Istilah Sigma Mel ini sering diidentifikasikan dengan kepribadian pria yang cenderung sosial seksual. Ini menyangkut bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, berperilaku, dan memahami kecenderungan alamiahnya. Sigma male adalah sosok yang berani menerima tantangan dan siap keluar dari zona nyaman. Karena kepribadiannya ini, pria dengan tipe sigma male akan cocok menjadi seorang pemimpin. Mereka adalah pekerja keras, pendiam, dan percaya diri. Namun sikap diamnya terkadang membuat sigma male sering dianggap sebagai pemalas. Tak jarak mereka juga dicap sebagai orang yang sombong dan angkuh. Sigma male adalah sosok yang sangat berpikiran terbuka. Mereka tak segan-segan mematahkan stereotip yang dianggap tidak sesuai dengan nilai serta pandangannya. Umumnya, Sigma Mel membuat keputusan sendiri di luar ekspektasi yang diharapkan masyarakat terhadap pria. Sigma Mel memiliki karakter yang berbeda dengan pria alfa dan Beta. Nah, berikut adalah ciri-ciri pria dengan tipe Sigma Mel. Penyendiri Sigma Mel tidak begitu menyukai interaksi sosial. Mereka sering membutuhkan orang lain untuk sekedar bersenang-senang. Namun, di sisi lain, mereka bisa bersikap ramah dan menyenangkan dengan orang yang mereka sukai. Ketika menyendiri, pria sigma akan melakukan hal-hal yang positif. Mereka akan menggunakan waktunya tersebut untuk belajar, melakukan hobinya, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Dengan menyendiri, pria sigma merasa bisa lebih tenang dan dapat berpikir dengan baik. Karismatik Ketika pria sigma berada di tempat umum, mereka memiliki aura dan karisma yang berbeda dari kebanyakan orang. Pria sigma terlihat tenang, misterius, dan percaya diri. Rasa percaya dirinya yang tinggi membuat mereka terlihat menawan dan berkarisma. Pancaran karisma pada pria sigma terletak pada kepercayaan diri hingga ambisi mereka. Mereka terlihat seperti orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak heran jika mereka berpenampilan menarik karena rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Sangat fleksibel Jika Alpa dan Beta Mel cenderung lebih kaku dalam segala hal, Sigma Mel justru sebaliknya. Mereka bisa beradaptasi dengan sangat baik di beberapa situasi. Mereka dapat menampilkan sisi terbaiknya di lingkungan baru, meskipun harus keluar dari zona nyaman. Mudah beradaptasi Meskipun pria sigma dikenal sebagai orang yang introvert dan menyukai kesendirian, bukan berarti mereka tidak dapat bergaul. Pria sigma akan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka mudah berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, mereka juga tetap membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Makanya, mereka tidak akan merasa kesepian saat sendiri dan merasa nyaman saat bergaul dengan orang lain. Natural dan apa adanya? Sigma Mel selalu menjadi dirinya sendiri, terlepas dari siapa yang ada di sekitarnya. Mereka menjadi orang yang sama ketika sendirian, bersama teman, keluarga, ataupun orang asing. Sikap apa adanya ini tidak dibuat-buat, namun lahir sebagai bawaan nalurinya secara natural. Tidak butuh validasi. Sigma Mel tidak menyukai validasi atas pencapaian yang dimilikinya. Mereka tidak mengikuti tren ataupun gosip kekinian. Pria dengan tipe Sigma Mel akan menjadi orang yang tetap sama, tidak peduli bagaimanapun situasi sosialnya. Mereka akan hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Hal tersebut membuatnya tidak mau mencari pengakuan dari orang lain yang dapat merusak tatanan kehidupannya. Untuk mencapai ketenangan, pria Sigma akan menghindari hal-hal seperti pamer dan mengikuti tren. Mereka akan menikmati hidupnya dengan menyendiri atau bersama orang yang disayanginya tanpa ada gangguan dari pihak luar berpikir kritis karakter Sigma male dapat digambarkan sebagai sosok yang sangat kritis mereka memilih untuk menganalisis situasi terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian terhadapnya karena ciri khas Sigma male ini banyak orang yang memandangnya sebagai sosok yang dingin padahal sikap ini semata-mata untuk memahami logika di balik suatu tindakan sebelum mereka memilih untuk mendukungnya mampu menjadi pemimpin Inilah salah satu kelebihan unik yang dimiliki pria Sigma. Meski suka menyendiri, ternyata pria Sigma mampu menjadi pemimpin. Pria Sigma dikenal bijak dan adil dalam memperlakukan orang lain. Kata-kata yang keluar dari pria Sigma ketika menjadi pemimpin bisa sangat dalam dan bermakna. Namun meski mampu jadi pemimpin tidak, jarang pria Sigma malah menolaknya. Mereka cenderung tidak mau terikat dalam suatu komunitas atau organisasi. Pria Sigma lebih suka berdiri dengan dirinya sendiri tanpa menjadi pengikut atau terikat dengan suatu kelompok tertentu Sigma Mel kerap dijadikan sebagai salah satu patokan untuk menjadi seorang pria Pria dengan tipe karakter Sigma Mel dikatakan cukup berbeda dengan pria, orha maupun beta Mereka tidak ingin kehidupannya berpedoman dan diatur oleh norma-norma umum di masyarakat Sigma Mel juga diidentikan dengan sosok pekerja keras, percaya diri dan penyendiri Sejauh ini kita mungkin sudah melabeli tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas Shelby dalam serial Peaky Blinders dan John Wick sebagai seorang Sigma Male. Bagi beberapa orang Sigma Male merupakan predikat yang membanggakan karena tipe kepribadian ini cukup akan ditemukan pada kebanyakan orang. Selain itu kita pun pasti senang jika memiliki tipe kepribadian dengan tokoh-tokoh keren seperti Thomas Shelby dan John Wick tadi. Tapi meskipun Sigma Male identik dengan kemandiriannya, namun sebagai makhluk sosial, mereka juga tetap menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Ada baiknya untuk tidak memaksakan keyakinan akan suatu hal yang menurut kita benar terhadap orang lain. Meskipun Sigma male identik dengan mencapai tujuan dan ambisi, tapi ada baiknya hal itu dilakukan bukan untuk balas dendam, maupun validasi dan pembuktian terhadap orang lain. Orang yang memiliki kepribadian Sigma juga sebenarnya masih memiliki kepedulian dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya capailah tujuan dan ambisi demi kehidupan diri yang lebih baik, lebih berempati dan baik hati terhadap sesama terakhir dengan tetap rendah hati bersikap ramah dan saling menghargai tidak hanya untuk seorang Sigma Mel tapi juga untuk menjadikan kita sebagai manusia yang berakal dan berbedi seutuhnya nah itu dia penjelasan mengenai Sigma Mel semoga bermanfaat like kalau suka video ini Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.